Ola oh Kale Paledus Silahkan anjingnya udah korang Sampai rambut air nggak banget anjing, anjing Rambut air juga bagus Rambut air ngembang poninya Rambut air juga Astaga Ini rambut anjing lah pokoknya. Tante, hai Robert. Siapa yang setuju nanti malam kita lupar? Oh. Siapa yang setuju nanti malam kita custom? Nggak, ntar malam, ntar sore Jam berapa ya? Jam.. Mau custom nggak? Custom Mobile Legend. Jam.. Sore, hero Roman aja, udah nyanggung belum, belum? Jam 7 kali ya? Udahlah, aku udah nyanggung mau gak kita main Mobile Legends yang tujuh? mau ada yang mau gak? kaya <laughs> gendeng enak, enak di atas perut sore-sore gini -sore mau hujan lagi kak? emang sih memang hujan screw, Scott si Robert Scott ini Scott Tristan lu, mau <laughs> meo hey, sombong tuh, si Perindavan, eh Perindavan hai, halo Peridaman, bukan Perindavan goblok Peridaman boleh custom ayo, gas ayo jam berapa jam berapa ya jam tujuh jam tujuh apa jam enam ayo ayo si satu tim sama aku pakai gusian sore ah rambut aku udah kayak ntar sore bakal main ML custom. aku akan prank nggak main film Turki ya Baikah-baikah, Yordan Oh enggak? Kita main Mobile Legends ntar sore Ntar jam 6 atau jam 7? Jam 6 atau jam 7 kita custom Save dulu, udah buat Save tadi uh. aku, tentu, aku pakai enam mm Aduh. enggak Babi Kalau lu mau, Estes MM boleh Nggak, saya. Jam 7 ya Aku masih game oh, Tentu aja ya nggak sekarang aja sih? Mau nggak sekarang sekarang? Ntar iya. lah, ntar aja 4.7.1 jam, jam 6 Yuk, coba Tapi kalian share Kalian pakai hero apa dulu nih? Kamu tau kan? Kita bakal bagi 2 tim ya Tim si anjing sama tim aku Oh aku tim si anjing sih, aku tim... Tim Nia Yuk Halo Bang, asal mana nih ya Bang Aku pakai hero Tengenan. Montek, boleh lah seralulah mau, mau, mau monteng, oh mau apa mau gak. gas kalo gipskin itu gelo didung aku cuma pakai bisa miak aku hyper raffaella, tuh ada yang hyper <laughs> oh itu tim kamu, berarti kamu tim iki jangan, jangan, jangan engga, ini tolong susunan timnya yang bagus lah aku masuk ke tim tante engga, aku ikutan bola coba, coba, Jam kalian 6. tim dia apa, tim aku tim aku Ayo. Yuk, bisa Jam yuk. 6 atau jam 7 boleh. Bisa anjing enggak prapotnya ke prapot? boleh, boleh. Tapi Seri. kalian milih dulu, kalian tim dia apa tim aku? Tim aku. Ini hepan-hepan aja, seru-seruan aja, yuk. Wah, kalah banjur mending gitu, yuk. Kalah kalah tim atau Pargoy? Kalah banjur. Temannya Ali ya, suami. Iya, <laughs> benar. <laughs> aku maunya sama timan ta doang titik gitu, koma ya dia temennya Ali kamu sama dia pacar apa, apa jawab simpenan ini eh aku barman, play player, pelaw player game win aja ayo jam 6 kalian gak di satu tim sama sama Mbak ada. gak ada, ada. kugendong kalian, ayo gak, gak usah bohong itu kok bohong sih? mau gak? Mau aku pakai Yin jangan, jangan mau, mau sama dia guys Yin XP atau Yin Hyper, boleh kalian pake apa? yang berarti kamu udah ada dua orang tuh yoga sama ya, situ ya nanti kalau udah lem emang gak datang, percuma lah. kamu yang mirip Bang Jani. Bang Jani tuh siapa? Bang Jani. kamu gak apa tuh? siapa? Nah, enggak beriwanya ketemian gak bang? ketemian gak? apa? beriwanya? enggak aku gak yakin gua aja Gue semuanya orang bisa, tapi kan lo tim dia, Yoga. Siapa yang mau satu tim sama aku? Tidak. Ayo lah, kita bagi dua tim ya. Gelurnya jam berapa nih? Jam enam. Enam. Jam enam ya. Gas, Gas lah. Ayo. Lo tim siapa? Zik. Ah ini si co Gas ya? Sering dirancang lo jauh cemburu nih. Sering sering nggak sumpah nggak apa-apa ya kita satu tim ya ayo gas kita satu tim ya dan jangan pilih tim dia semua kita jangan bergantian dong sebagian timku mau nggak ayo gas gas gas gas aku bikin foto abis ini abisnya gue bawain aja yuk yuk gas lu tim siapa nih mas lu tim dia apa tim aku aku tim tanjung zau gas ah nanti gue pakai baju oke kok tenang Robotnya aja, apa Tim lu om, siap! Aku udah ada tim, Buat tim Zao, mm -hmm. Oke, yoga, mm -hmm. Robert, main tim dia mm -hmm. Timku ntar malam kita custom ya, jam 6 atau jam 7 Aku ada si Zixin Gak Zixin sama gue. Eh. orang dia bilang tim aku Nggak kok aku Enggak, dia tim Nggak aku, enggak Enggak sama aku Follow aja om, oke siap Nih ntar screenshot -screen. ini kenapa harus kencur? satu tujuh tujuh sabar sabar sabar sabar ini yang perlu. share ID di mobile legend kalian ya? enggak. satu -an, nol nih sabar sabar sabar pelan pelan pelan satu nol tujuh nol tujuh satu tujuh tujuh satu sembilan oke. siap nanti gue follow ya kita satu tim. tapi gue balon aja ikut tim om. Bagus, siap. Kita bantai-bantai dia malam ini, guys. Berikan kemampuan terbaik kalian dalam Mobile Legends nanti malam, oke? Okay? Berikan gas Mabak Nanti malam, Bang, jam 6 atau jam 7, bebas dua-dua. Okay. Aku Legend satu solo nus lagi nih. Ikut dong, boleh? Boleh. Lu pilih dulu lu timnya si Zal atau tim gua? Entar gua pos dulu. Jadi biar orang-orang tahu gitu kan. Oke. Okay. gantian ya. tar gantian gas lah. Yang mau tim gua bebas. Kita enggak ada maki makian. All roll kalah biasa. Enggak, enggak, kalau gua, okay. kalau gua ada ada kayak gitu-gitu ya. Oke, okay, jadi kalau kalian tim dia, itu harus paham mental. Gua XP bang enggak apa-apa. Siap. Black XP ya. Berarti gua pakai Tuh, ikut anda. tim Om kalau boleh tuh. Bagus. Siap. 62 65 900. Jangan, 45. jangan, guys. Tim aku lah iya aku udah ada berapa tim nih kok enam dua enam lima nyala kalian tim aku lain jago jago tim aku lain sembilan nol satu dua kalau kalah ngelem anjing banjir masuk gue Masa nggak ngalain di mana om kalau kalah kalau kalah ngelomping lu bang ngejangan jangan dikit tim ini gue masih Robert nih What? lo yakin masih Robert bakal ngegendong lu gue ngedong sorry gue ada Jixin ada Shiba, gua gua, gua si bagus gue gue yang ngedong gue oh. yang ngedong Tim kalau kita boleh Zen. Yang gitu dong. Siap, Dimas. Latihan pakai hari ini sekarang ya latihan di dia kita masih Ayo, punya waktu aja, 2 jam. Tante oh, udah sama gue, ya, udah. Kita masih punya waktu 2 jam guys. Kalau kalian mau latihan XPile, mau tante latihan Hyper silakan. Gendong pake haya silakan. Lance, Saya tante Zaw, aku gendong pakai hayat tuh sumpah. pakai tuh catat nih si Robert nih, Robert Passenger woi guys, catat nih Robert, kita bully dia tau gitu dia. aku share grup-grup gua nih si Robert grup, grup Mobile Legends-nya ya? siap, Aprihansa ntar saat. aku dalet-dalet dulu, grup-grupnya Aprihansa, thank you wajit kita, itu, siap kita bikin grup baru, jadi kalian udah masuk sekarang kita pasti menang Zen, siap enggak, enggak, jad. tapi yoga tim lu, gimana? sabarlah, aku dalet-daletin dilihat, dulu grup-grupnya oke ini lagi di daletin grupnya ya, sabar-sabar sabar-sabar, sabar-sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar wet-wet-wet magi only on tapi kita bebas, mau magi, mau XP, santai. mau semua magi nggak apa-apa, custom yang penting kita solid, oke? Okay? kalah menang nggak apa-apa kita deret-deret dulu santai, lu main gendong-gendongan kah? nggak, gua udah bosen pake Balmorm Zim Astaga, Astaga malah di-invite reng eh, oke, okay, nggak apa-apa free, free for fun ya, usah relam MMXP mid ikut, siap Babang, lu tim sampai, Jauh sampai. apa tim gua? kalian ah, masuk grup dulu dah jadi profilku tampil dikasih itu ID-nya karena aku udah liat dulu orang-orang oke okay. kalian tinggal milih, kalian bakal join di tim dia atau tim aku, udah itu doang nah aku udah liat semua ya guys tapi aku remawi om, sama sama-sama remawi oh glory, i'm sorry yang penting happy, oke okay? kita bantai tim dia nanti malam sabar ini aku udah liat dulu, sabar betul, yang penting kita kompak siap nah sampai lemon, lemon ngapain lemon, ngapain lemon biasa aja, berencetur sabar Sabarlah, ini kenapa ada master? pak, minimal legend enggak master, enggak epic ya, ya. minimal legend tuh, maaf tante aku baru Romawi 600 enggak eh, apa-apa kita kenapa, Mak? sombongnya si Robertnya Romawi 600, anjing. ini apa sih? cuma ada master gila ya, adik martocet nih, diajak Nah, nah, aku dia liat liatin dulu. Pokoknya, kalau masuk timku, kita happy, biar aja yang penting yang masuk perguruan. Oke, okay. jam 6 atau jam tujuh, jam masuk grup dulu, Sabar, aku pin komen abis ini. Ikut, boleh. Babang lu tim mana? Aku dia liatin. semuanya Semuanya nyamar, pocok nih dong, Iya, saya Kalian pilih dulu tim dia, apa tim aku itu dulu. Jadi, biar kayak dua legend satu lagi. awal ini. aja lah, gak apa-apa, gak apa-apa udah oh, juga banyaknya masuk yang 3 dapet dari mana nih Aidy? Santai-santai, gua orang maunya apa-apa Tuh. apa-apa lah si Yoga tuh, siap setan tay, kita bantai tim Om sabar-satar tidak sabar. semudah itu Robert tim kami adalah tim yang solid catap itu Rako, udah let-letin dulu ya Sabar nih masih 2 3 lagi anjing. Mm -hmm. ready. 1, 2, Orang mana bang tuh, satu. Okay. <laughs> orang mana bang? Medan bang. bisa Natali bisa gitu ya? Semua Natali. bisa. Lah. Bisa bang, asal gigi. Mm -hmm. mm -hmm. oi, boleh Apa? apa? lor pascol nih kaget warrior, please warrior ini grup membernya nih, eh grup member ntar malam aja ntar malam, biar yang oh yaudah ntar malam aja lah kalau gitu ntar malam, ntar lah ya yaudah ya yang ngundang dapat 10 juta tim lu bang? udah udah gue share, jadi ntar malam info lama-lama dari followers, ntar malam aja abduh mekanikin Balmoni aja Balmoni lawan ini, ini harus mid-clip dia, ya. gak bisa early early kalah Malmo. -mal Di mana? si Dimas ini yang kemarin aku bayuan bedrex bukan? iya kayaknya, kayaknya ya oh, kita ya? tunggu jam 6 ya, udahlah yuk sabar, nama jam 4 sabar, sabar, sabar ikutan yes barang Dari ini usah, coba ah. hai Alex Mana ya? istrinya bukan, babunya jin lawan balmon boleh dipertimbangkan jin lawan balmon yang siapa kak? iya, balmon balmon ya? ya tergantung, tangan, tergantung kan? erlinya tebal dia tuh kak erlinya beli domi juga gak guna kak makasih ya kak, oke okay. udah ini apa Kak? Ntar malam ya, jam, Ntar 6, malam, jam jam 7, kita custom Mobile Legends bareng Kalah Banjur Yang udah daftar tadi udah beberapa tuh Saya Tante tuh, si Robert ini timnya dia Tim aku juga udah banyak, solo. <tuk> timku juga udah banyak Tim-timku juga pro-pro player dan tim-tim Glory, nggak aku, takut, aku. takut Yang penting gas dulu di awal, kompak, nah, solid, oke? Kapan okay? nikah ya Zaulin? Santai Besok hari Sabtu Oke? Okay? Bewoknya keren banget hmm. di... Dia dia BA uh, uh, ini Minoxidil. nyaman-nyaman ya. Oke. Okay. nyaman Oh. Cuman entar gantian ya. Maksudnya timnya gantian-gantian. Misalnya habis sudah main si ABCD, e, gantian F G H I J K L. Biar dibagi ya. Ini troll Omnic gua. Ah ini nge-troll nih. Ya <laughs> satu tim. ikut bule katanya. Lu tim siapa, Gilang? Tim gue. Lu tim siapa, Gilang? roll siap, siap, babang tim gua Kutus apa Mbak Rom, jungler, jungler sih, aku Rizky aku, kenapa lu tim aku, dia, Rizky? Aku, aku bisanya MM Lu kenapa tim dia, Rizky? Masuk ke tim kita, bos Niko McLaren, Tante Jer Mr. Jawa Orang isa <tuk> mau Jawa oh, kita mulainya ntar jam 6 apa jam 7? Lebih baik glass of minum minum dan minum kopi Itu dia jangan nampakkan Ayo kumpulkan pasukan kita dari sekarang ya kumpulkan pasukan kita dari sekarang kita bantai-bantai tim saya, dia buat iya. ya. tank bisa Jogetin ya. dia tadi kan mana, mana ini gunanya boleh nanti jam enam jam jam 6. 6 kita share jam enam kita share jam enam 6. 6. pengen mandasi bu bang udahlah bikin dia bantai-bantai aja kalah banjur Ayo. kalah aku siram satu layung satu ya, lah dan pargoi dan pargoi lanjut hargo jangan-dangan-dangan ngecew jangan. oh, oh. ayah oke, okay. sampai jumpa jam 6 jam prepare 6. dari sekarang siapkan diri kalian, kita bakal seru seruan nanti malam oke okay. lama om, um. jadi jam berapa? mau langsung aja boleh sih, makan dulu ngecew cantiknya, mau makan enggak. dulu ini rebut gua udah kayak anjing, udah lah gak pede aku pengen dong, kelon Tuh pengen dikelon dulu Enggak aku mau kau curi kayak itu dulu mau Nana dulu. item magic itu hal biasa, Nana item attack Bang. Ayo, udah yuk Ya udah, silakan semua deh itu membantai timku. Ingat Nana. Udah nanti aja mau kalau mau kalau, kalau buat kolaborasi nanti malam pokoknya jam 6 Oke. atau jam 7. Bye bye. Sabar, sabar, jangan lari dulu. Bapak. 15 menit. Sip.